Makeup itu sangat penting, khususnya bagi wanita Ikut aja kayak gitu, soalnya uh, kayaknya di kampus nggak ada deh Kece, bikin cantik lagi uh, Banyak juga ilmu yang dikasih sama kalian Jadi semoga setelah ini jadi makin pintar, biasa lagi di rumah Cara pertama menarik lain adalah dengan penampilannya Nah dengan nada cantik, penampilan tuh menunjang sekali buat uh, kerja Ada janjian sama si Rian Peres Dia ada buka beauty class yang sangat luar biasa Dan mudah-mudahan saya bisa ikut bergabung di dalamnya Nah Rian. jadi disesuaiin ya, Rian. jadi hari ini Kak, Kak Rian mau ngasih tips Gimana caranya mixin foundation yang bagus? Biar nggak rocky ya Kak ya? Lebih banyak ini ya, lebih banyak yang cair Nah, jadi foundation yang ini aku ambil Gak perlu harus setopan atau pokoknya terserah aja deh Secukupnya Karena foundation kan ternyata punya sendiri kan Yaudah, sebanyak-banyaknya gitu kan apa-apa Oke, semuanya udah ngaduk-ngaduk nih Pasti semuanya pada bintang nih, bikin kuen kan Tapi hari ini aku kasihin kalian kayak gitu buat yang Bener-bener awet sehari seharian Kalau bisa bawa berenang ya Gitu kan Tapi gak mungkin dan satu, foundation yang sesuai dengan kulit kita, biasanya itu uh, bagus. Dan uh, kalau misalnya kering, ini dia begitu kelihatan ya. Tapi kalau foundation itu jauh, dengan warna kulit kita, kalau kering itu jauh, kelihatan Usaha tuh jangan terlalu jauh, tentunya Nanti, Tartun ya, pokoknya jangan terlalu putih. Dan buat aplikasinya, jangan digesek. lipstik warna semuda apapun dia akan keluar oh, oke okay. ini seperti kan pas kosong kan hmm. tapi kalau bibit itu udah berwarna nah, tiba-tiba dikasih warna pink dia akan keluar oh, warna pinknya oh, oke okay, sekarang kita coba ya pakai jadi tipsnya gitu ya dari uh, lipstik jadi pakai lipstik aja ya brush on dalamnya uh, itu bisa apa aja ya warna-warna uh. warna, pink, coral pink, gitu boleh pink yang coral gitu Ya, apakah bisa kak untuk uh, Tuh, ya, Ka, ya. kalau belasal itu disesuaikan apa ini gak sih belasal itu Nah belasal itu di bagian yang pengen terhadap ya, bersemut kan? di mana sih? Ya. Kalian biasanya pengen terhadap bersemut di mana? Di sini kan, di sini kan atau di dagu ya. boleh. Jadi ya, jangan ya. bikin belasal itu dijadikan sebagai si karena rata-rata ya. orang makeup pasti Blush on dijadikan shade bener ga? Betul <laughs> betul blos, betul. Blos, betul betul merah gini, ha? Dan kan kok merah gitu kan? Uh, jadi blush on itu cuma ditempatkan di bagian kan, depan. Bagian depan. Bagian depan. Foundation apa? Blush on di bagian depan, bukan di bagian samping. Biasanya tuh kayak Korea Korea gitu kak, di yeah. bawah mata gitu loh. Uh, uh. Iya. Betul. Aku juga pakai dari lipstick aja ya guys, jadi hemat kok banget banget. Ya betul. Jadi tinggal bawa satu lipstik aja udah bisa dijadiin blush on terus eyeshadow bisa juga Kak yang dual function. Karena lipstik sekarang tuh aman ya, Guys. Aman, betul. Jadi sekarang aku ya, kalau aku biasanya pakai pakai blush on, tutup deh Aku kasih di kelopak mata dan bagian pipi jadi golongannya itu jalan seperti polish lipstick ya, ditutup-tutup aja. Ya. Jalan flawlessnya kan di posisi gitu kak ya? Eh nah, di bibir kan ya. Jadi hari ini aku mulai kan warna coral lagi jadi gitu ya. Nah, nah itu tuh benar-benar banget, kan harus eh uh, banget tergantung selera ya. Tadi yang kasih glossan luar. Jadi belas eh, dalam itu tuh biar awet oh, ya? ya? Jadi kalau seandainya belas on luar kita hilang, <tif> kan ada di dalam ya? Betul. Dari dalam dan luar ya. Sudah betul ya. <tif> Oke, okay, dan sekarang kita mau kasih shading ya. Ada yang ada yang udah pada pintarnya <tif> editing enggak ya? di <tif> sini? Belum Pengen tahu tipsnya kalian, Kak? Iya. Nah, nah, jadi <tif> shading itu adalah lapus kayak apa nih ya? Kadang-kadang. <tif> jadi shading yang amat itu adalah shading yang Uh, warnanya warna gelap dari foundation gitu kan. Kalau base ini terlalu gelap, kita kan bukan rekan artis ya, padahal bukan make buat sendiri ya. Selain Mac mini ke perlu harus yang terang banget ya. Nah, kita bisa enggak punya foundation atau eh uh, kolektif pro anti pro kan ada yang warnanya cuma gelap ya. Nah, coba coba gelap ini bisa jadi foundation, Ah <tuk> jadi bisa Misalnya perlu gelap, kalian bisa mencampurkannya dengan eyeshadow sedikit. Oke, cepat oke sekarang kita coba dulu ya teman-teman ya wow. ini sih buat muka-muka yang oval atau muka-muka yang dimana ini ada semua ya ada nih ada di, ada apa? Di, ada, tutorial di, tutorial ada tutorialnya sudah hmm. kan? ada tutorialnya, dikadang wajib punya ini nih wajib hidung biasanya aku menggunakan tuh, uh, tuh cuman bagian setengahnya dari hidung karena kalau dari atas sini, biasanya nggak natural Nah, jadi aku taruh sini ya Berarti kayak dari tulang hidungnya ya, Pak? Uh -uh. Nah, kita kita, kita skin dulu ya kita, kita Warna dulu. itu warna yang muda Aku kasih, aku pakai yang seri paling muda Coba. Coklat paling muda ya? Yeah. Nih ya, gini nih Kita dari itu sudah di doang Ini bisa pakai tangan atau pakai kuas atau pakai spons bisa kok. Jadi uh, kon onnya dari Pro itu dia sangat kan? creamy jadi nggak susah untuk ngepusnya nggak ribet. Kalau seandainya beli satuan lebih mahal kali ya, hitung hitung kan soalnya itu udah ada enam, murah 190 lah harganya. Kalau satuan kan 50 50, berapa coba? dua ratus saja kan? Iya. kalau ini kan udah satu paket lagi. kakak kalau beli hari ini untuk enam bulan ke depan gak bakal beli makeup lagi kok. kenapa? karena gak dipake oke, nah dan untuk hari ini beruntung, aku mau kasih juga buat pipi ya, buat kalian mungkin bingung pipi gimana sih kesettingnya? Ya, betul. kalau hidung tadi ya disesuaikan aja ya, jangan terlalu terang ya. Oh, sedikit aja Karena shading itu sebenarnya seperti bayangan Bukan garis ya Orang itu kadang salah, shading dibikin seperti garis Jatuhnya nanti kayak burung kan <laughs> Kalau shading ini terlalu tajam Itu gak natural Dan foundation uh, yang kita aplikasikan yang udah bagus tuh bakal hilang Kalau uh, shadingnya jelek oh, Oke, okay, okay. buat pipi Nah, buat pipi adalah Tips pipi ya kak ya, pipi, pipi cabai. Dari uh, terakhir tumbuh rambut, nih sini nih, menuju ujung bibir. Coba hadap kesini uh, bentar, ya. Ah. Ok. Oke. Uh, ya. Dari ujung tumbuh rambut menuju bibir. Warna apa itu? Itu. itu warna yang tengah ya warna tengah tapi terserah aja sih cerah aja. aja pokoknya jangan sampai karena kulit gelap kalau settingnya terlalu muda dia tidak kelihatan ya tapi kalau kulitnya cerah settingnya muda pun akan nampak ini aja. Oh, ya guys tuh ya nah jangan sampai kena cuman arahnya ke sana ya udah Kak itu untuk pipi cabi ya? Uh, uh, untuk pipi -pipi tirus, tirus? Tirus? Gak usah face ini. Anak kata nih mau ngecabiin pipi gitu loh kak. Kasih blush on yang agak lebih tebal. Oh gitu. Tipsnya gitu guys. Jadi kalau udah mukanya udah tirus tuh tinggal pakaiin blush on yang tebal gitu kak ya? Iya. Jadi masagi pakai contour. Oke, okay, sekarang kita tap tap lagi ya menggunakan. Uh, nah untuk tap tapnya gitu kak? Arahnya kemana nih? Utara, selatan, barat? Turun naik. <laughs> jadi uh, sebenarnya ini kan nggak ada arahnya ya. Mm -hmm. Yang pasti garis yang kita bikin tadi harus kita baurkan dengan spot. Jadi bukan digeser apa kemana enggak, dibaurkan aja lah. Oh, dibaurkan aja, jadi nggak ya. usah ke atas apa ke gitu, kak Pokoknya dibaur. Oh -oh. Nah, yang di sebelah sini ya, ini luruskan, ratakan. Nah, jadi dibaur aja. Tetap tapi gini langsung jadi baur dia. Dibaur aja. Tuh. Udah baur kan? Udah kayak operasi plastik ya? Kalau bisa pakai kuas, pakai kuas. Kalau pakai tangan, pakai tangan. Pokoknya seenaknya lah. Ya. Dipenak pakai tangan kali ya. Jadi bentuk gitu. Semakin ke depan harus semakin eh uh, apa? keblur ya ras uh, semakin, ya, semakin berdebat semakin terang gitu ya. ya. Oke, sekarang cara mengaplikasikan bedak ya. Kak kalau pakai bedak tabur itu sedikit atau banyak sih? Berapapun itu sebenarnya nggak masalah mau banyak mau sedikit tapi kalau semakin sedikit dia akan cenderung berminyak. Kalau banyak kan bisa dihilangkan dengan beras Dia enggak bersih. Nah kalau foundation kebanyakan bisa koreksi, kalau bedak kebanyakan nggak masalah. Jadi kalau pakai bedak tabur itu jangan pelit-pelit Iya jangan pelit kalau bisa oh. satu wajah, satu pot. Oh, langsung nah, gini ya <laughs> <laughs> Oke, okay, nah untuk aplikasi ya Untuk di bawah mata, ingat teman-teman ya Harus selalu jangan hilangkan garis ya Jadi garis bawah matanya harus sudah nggak ada Baru dikasih bedak Karena biasanya di bawah mata ini selalu ada garis kan Kita lihat ke atas itu, kita rapiin dulu pakai beauty blender Beauty blender ya habis itu baru kasih bedak kalau udah dari sini bilang hilang kalau oh. untuk bawah mata itu harus warna putih kaya? Uh, sebenarnya warna apa aja bisa warna apa ya, aja bisa. Mm. karena kalau kita yang pengen natural tuh kayak kalau putih banget bawah mata kan aneh ya apalagi kalau mata hari, ya. Di bawah matahari ya bawah <tuh>, matahari itu ya jadi bedak itu juga jangan digesek Cukup ditap, tap, tap, tap, tap gitu ya, diberi tekanan dikit. Untuk awal-awal dijemputin aja dulu kak ya, nanti oh, kalau dirapiinnya baru pakai beras. Iya, iya. ya. <tuh, <tuh, ya. <tuh, <tuh, gitu ya. aja, tempel-tempel aja ya. Ingat bahwa mana tadi harus dirapin dulu ya, yang kondisiannya sebelum dibedaki, ya, biar ya. gak ada jarisnya. Iya. Kenapa pakai air, pakai beras gitu ya? Ini mengurangi kelebihan dari bedak. Oh gitu dan lebih natural Jadi lagi kan ya. Gitu ya ini aja saya tuh udah ya kan pokoknya kalau kalian nanti lihat bedanya ya antara eh, setelah pengaplikasian yang pendesisan aku ajarin tadi kayaknya pasti lebih halus yang dari biasa kalian pakai di rumah gitu pasti lebih lembut banget kak ya iya. mm -mm. mau halus lagi? nah yang halus lagi kita bisa pakai compact ya atau bedak padat kali kak ya nah, tapi jangan, kalau pakai kondisi jangan langsung bedak padat kondisi itu harus pakai bedak tabur bedak padatnya nanti setelah bedak jadi nah. untuk mengunci bedak tabur tadi kak ya nah. jadi lebih maksimal lagi pakai iya. bedak padat mengunci kosongan dari bedak tabur ini kan ya. Ya. warnanya udah ini dia Uh, kulitnya coklat ya, jadi aku kasih agak-agak kuning ya, sedikit ya Nah jadi terlihat muka tuh terlihat natural, walaupun dia sebenarnya Pondisinya tebal kan tadi, tapi masih terlihat seperti kulit <laughs> Jangan, muka tuh ya terlihat seperti kulit lagi, harus tetap seperti kulit Tetap harus uh, Ini ya guys Jadi, uh, benar-benar padat jangan terlalu, jangan terlalu tebal Jangan terlalu banyak, cuma kayak uh, yeah. Untuk Iya, ya, untuk membersihkan aja. tuh Udah ya. disapu disapu disaku. Bukan lantai sisap. <laughs> Ternak. Kondisi ini gak akan geser kok. Kalau benar-benar kayak tadi ya, kondisi dulu diemit dulu, baru dibedakin. Jadi benar-benar kondisinya sama bedaknya itu menyatu. Kalau kalian langsung bedak apa kondisi langsung bedak itu bisa geser. Pokoknya kasih jeda.